kita mau main mainan guys mana mainannya itu di... itu ya ini ada warna apa aja ada warna kuning dan hijau kuning dan hijau hijau Wah tambah lagi ga bahannya ayo hmm. ini tambah kamu yang itu angin tuh tuangin lu Ya, oh lagi, lagi dong. Ini untuk warnain apa lo? Untuk ini mainan. Mainannya apa aja? Mainannya sini lihat sini. Banyak. Mainannya banyak. Ups Oke. Okay. air. Kasih air. Silakan kasih air. Guys, gitu. kamu bilang kita tuangkan air ya guys gitu. Kita tuangkan air Lihatnya ke sini guys, kita tuangkan air guys Kita tuangkan air guys Oke okay. Dituangin ya Cukup itu Cukup Cukup, aduk lagi ya Oke, okay. lihat sini guys Kita aduk Wah, bagus ya mainannya ada apa aja? ada mainan polisi sama mobilan nah, sini dong lihatnya lihat sini ada apa aja? ada mobil polisi Terus. sama mobil mobilan oh mobil mobilan oke okay. oh, udah mulai kental lagi guys oke okay. Lihat sini kita tambahin lagi guys biar banyak tambahin lagi guys biar nggak kental banget gitu nah, ups. Oops. bilang stop gitu nah, ayo aduk lagi aduk-aduk nah, aduk-aduk gimana udah itu Udah banyak belum? Ada. Sudah kental belum? Sudah. Lihat tanganmu, tanganmu kotor banget ya. Wow, kotor banget. Udah, ya tutup, tutup video ini. Gimana? Tutup. Halo teman-teman gitu. Halo. teman-teman udah ya gitu. Yaudah ya udah ya teman-teman. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, video, subscribe, komen, dan share Dadah gitu Dadah